Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini teman-teman Wow, lihat teman-teman, ada mainan berwarna merah teman-teman Wow, kotor sekali teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman kita ambil dulu ya teman-teman kakak di sini sudah menyiapkan wadahnya teman-teman lihat ini wadahnya ini teman ini mainannya kita akan masukkan ya teman-teman oke teman-teman kita masukkan mainan yang ini wow satu teman-teman dua wow tiga teman-teman uh kotor sekali empat teman-teman wow Ih, teman-teman, lihat ya. Selanjutnya, yo, kotor sekali, teman-teman. Wow, Ih, ini adalah kaki, teman-teman. Kaki robot, teman-teman. Wah, wow. dan ini dia. Wah, wow, kotor sekali, teman-teman. Mari kita lanjut mencuci, ya, teman-teman. Wow, kotor sekali, teman-teman. Kita lanjut ke tempat pencucian teman-teman, Kita sudah berada di tempat pencucian Ini airnya teman-teman Wow, mari kita cuci teman-teman Kita taruh sini dan kita akan mulai mencucinya teman-teman Wow, kita ambil yang mana dulu teman-teman Wow, kita ambil yang kecil dulu teman-teman Oh, yang besar dulu teman-teman Wow, lihat. Kotor sekali, teman-teman. Mari kita cuci. Wow. Uh. Airnya seketika berubah warna, teman-teman. Wow. Mobil Tayo, teman-teman. Kita taruh sini, teman-teman. Selanjutnya. Uh mobil pak polisi teman-teman Wow berwarna putih teman-teman kita selanjutnya teman-teman kau -teman. lihat teman-teman Terus -teman. sekali Mari kita cuci Uff. Oke teman-teman sudah bersih teman-teman Wow ini mobil robot teman-teman Wow ini bisa menjadi rumput handal teman-teman. Wow. Oke. Okay. Selanjutnya teman-teman. Wah. Wow. Mobil ekskavator teman-teman. Wah. Wow. Selanjutnya teman-teman, lihat. Mobil Gani teman-teman Berwarna merah Oke okay. Selanjutnya teman-teman Mobil dam truk teman-teman, bob teman-teman, mobil apa lagi ini teman-teman, excavator teman-teman, dan selanjutnya wah ada kaki teman-teman, wah kakinya cuman satu teman-teman, ini lepas dari robot pasti teman-teman, Dan ini ada Tameng Tor Wow Kita sudah selesai teman-teman Wah kita sudah menyelesaikan misi kita mencuci mainan teman-teman Wow Ada mainan apa aja nih teman-teman Wow, terima kasih telah menonton video Dari si keren boy Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe Kalian ya teman teman Terima kasih kakak pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh